bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tahapan ini selanjutnya adalah kita akan membahas tombol kelas online kita klik saja tombol kelas online kemudian kalian bisa masuk ke dalam kelas informatika atau kelas lain yang kalian tuju di dalam kelas informatika ada beberapa tombol yang bisa kalian akses yang pertama forum tombol timeline Tombol kompetensi, tombol KKM, RPP, bahan ajar, siswa, absensi, ujian CBT, tugas K13, tugas K14. Maaf, tugas KI3, tugas KI4, nilai rapot, dan kalender. Untuk yang pertama, kita tekan forum. Di dalam forum ini sama dengan forum di beranda tadi. Kalian bisa memanfaatkan Forum ini untuk berkomunikasi. Dan apabila kalian ingin kembali, silakan kalian kembali lagi. Kemudian kalian masukkan username dan passwordnya. Kemudian kalian masuk kelas online, kelas informasi, Pika, kelas 7A. Dan selanjutnya kalian bisa tekan timeline. line. Di mana timeline ini, kalian bisa melihat notifikasi dan informasi yang kalian miliki. Di sini, kalian mendapatkan bintang 3 dari 4. Abaikan saja bintang ini. Bintang ini dinilai dari keaktifan kalian di dalam aplikasi. Dan apabila kalian ingin melihat apa yang dikirimkan oleh Pak Syukur di dalam kelas informatika ini silakan kalian tekan kiriman guru dan ketika kalian tekan belum ada kiriman apa-apa di dalam aplikasi ini kita abaikan saja dan kemudian kalau misalnya sudah silakan kalian back kembali kemudian kalian masukkan username lagi Kemudian kalian masuk ke kelas informatika. Tahapannya selanjutnya adalah kalian bisa melihat kompetensi yang sudah Pak Syukur buat di dalam kelas informatika kelas 7A. Di sini ada kompetensi inti KI3, di mana pengetahuannya adalah memahami pengetahuan faktual, konsep, dan prosedural, dan lain sebagainya. Dan kemudian di sini ada kompetensi dasar. Di mana kompetensi dasar nanti selama satu semester kalian yang pertama akan mengenal fungsi perangkat keras, sistem operasi serta aplikasi, dan kemudian yang kedua mengenal data berupa angka dan sebagainya. Di dalam sini kalian bisa melihat materi-materi apa saja yang nanti akan Pak Syukur bahas. Sampai di sini. Pak Syukur cukupkan, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.